Namo Buddhaya, Tahayu Sakuntumati Kalisintra pedo, Niringsamrikolo Jumpa lagi bersama kami spiritual perkurut putih di channel DSPP TV Channel yang membahas tentang ilmu spiritual dan budaya Sebelum lanjut jangan lupa untuk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 Dari tutur nular yang kami ketahui tanpa mengurangi rasa hormat Bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami Tentang ilmu, spiritual, dan budaya Masyarakat Jawa zaman dahulu mempercayai segala sesuatu harus menentukan hari baik dan buruk dalam memulai suatu hajat besar. Memelihara burung perkutut memang menjadi hobi bagi banyak orang. Selain anggungannya yang merti, burung perkutut juga banyak dipelihara karena kental dengan mitosnya. Memilih atau membeli perkutut bagi masyarakat Jawa kuno, juga termasuk sebagai hajatan besar. Karena perkutut juga merupakan pusaka hidup yang sering digandengkan dengan kosan aji atau lebih dikenal keris. Sampai-sampai dalam membeli burung perkutut ada hari baiknya Agar bisa mendapatkan perkutut berkualitas, selain itu ada pula hari yang tidak disarankan untuk membeli burung perkutut karena akan mendapatkan kualitas yang buruk. Tak jarang saat melihat di toko burung burung perkutut ingkaran terlihat bagus, och atau gancor katurangan yang sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga tertarik untuk membelinya. Akan tetapi begitu sampai di rumah, burung perkutut jadi jelek atau lebih banyak diam, berbeda dengan ketika burung masih di toko atau bahkan sampai mati. Namun dari tutur nilai yang kami ketahui ada petunjuk mengenai pemilihan hari baik dalam membeli perkutut. Hal tersebut bertujuan untuk memuaskan doro agar mendapatkan burung sesuai yang diharapkan Berikut hari baik atau buruk yang bisa Doro jadikan acuan Pada saat akan membeli burung perkutut Hari Senin Burung yang Ndoro beli Akan cenderung memiliki umur yang panjang Hari Selasa Pada hari Selasa tidak disarankan untuk membeli burung karena mitosnya burung akan cepat mati hari Rabu hari Rabu pun tidak disarankan untuk membeli burung karena konon katanya burung akan hilang dicuri orang hari Kamis Sedangkan jika Doro membeli di hari Kamis, maka burung akan sehat dan berkicau merdu atau gacor. Hari Jumat, pada hari kelima, yakni Jumat, Doro diperbolehkan membeli burung di hari tersebut karena dipercaya burung akan membawa keberuntungan. hari Sabtu jika Ndoro membeli burung di hari Sabtu maka burung akan sulit makan dan menjadi kurus hari Minggu kemudian pada hari terakhir yakni Minggu Ndoro diperbolehkan membeli di hari tersebut karena menurut mitos burung akan petah sangkarnya.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 diring sambil kolong